kita simak di kabar pertama, persahabat kita sudah mendapatkan tentunya clue dari postingan bu Fir semalam Ada tiga result, persahabat ya Ada nama Papa B, Fatih, dan Bunda L. Dan kita lihat juga ada karpet merah Wow, ini clue yang sangat amat membuat warga Konoha bahagia banget, persahabat ya Kita lihat di beberapa tanggapan komentar di sini banyak sekali tanggapan diantaranya dari Leslar Kenderi 01 mengatakan Kembali ke masa-masa awal ada yang namanya Kang Risol katanya itu Wow, kembali ke masa awal-awal yang ada namanya Kang Risol bersahabat Kita lihat juga nih selanjutnya ada postingan dari hidung mancung Abang Fatih Leslar post kembali postingannya Bu Firth kita lihat ada kalimat yang diunggah Suruh tebak-tebakan lagi nih Ama bu virus leslar Pokoknya siap dah, nunggu vitamin muncul gak iso turu, na nge-niki Melihat risol dan karpet bintaro Duh katanya tuh ya Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan Mata ngantuk jadi melek Diajak tebak-tebakan lagi nih ama virus leslar Oke, sabar menunggu vitamin Kita simak juga Tentunya kalimat komentar Dari akun Hani bundanya Hanan Menurutku mereka lagi di Bintaro. Jadi pas meeting sama orang Jepang tadi, Dedek juga ada di sana. Hanya nggak in frame, mungkin lagi ngurus Abang Halukuh katanya tuh ya. Tentu kita mendapatkan informasi bahwa Leslar kemarin tentunya lagi bersama. Kita doakan saja mudah-mudahan bahagia dan kembali rukun untuk rumah tangga Lesdi Bila. Selanjutnya kita lihat juga di unggahan IG-nya Bu Fir. Banyak yang DM ya kepada Bu Fir Sebelumnya ada pertanyaan Vitaminnya kapan muncul Bu Fir? Udah kangen banget sama mereka Kita lihat juga tentunya jawaban dari postingannya Bu Fir Mengenai kristal dan karpet merah Akhirnya tebak-tebakan karpet pun terjawab Sudah, bisa tidur nyenyak deh <laughs> Buset mata elang lesa lovers masih anuan ya Kata Bu Fir, luar biasa memang warga kunohan lalu saja tahu jawaban mengenai clue dari postingan Bu Fir. Dan kita lihat juga bersama dengan ig nya Kak Resa, Anas 24 lar memposting sebuah kalimat. Intinya saat ini Leslar family sedang bersama. Tidak ada jarak yang memisahkan mereka. Anjay, enggak tuh. Mohon maaf satenya dihapus. Notivia berisik, udah larut malam katanya tuh ya. Dan kita mendapatkan kabar juga fix mereka. Lagi bersama, persahabat ya Jadi jangan sampai menuntut atau berasumsi ini itu kepada Lengsi dan Bilang Dukung saja, doakan saja yang terbaik untuk mereka Semoga sehat, apapun yang dilakukan Semoga lancar, amin Kemudian disimak juga persahabat di guys-nya lawanan skor aing Ini ada clue juga, ada postingan tangan aja nih persahabat ya Masya Allah sudah ketebak nih vozingan bufir, ternyata benar sekali persahabat ya Ini karpet merahnya pun sama persis wow tentunya terjawab sudah untuk semuanya Doakan yang terbaik Dan dukung yang terbaik untuk karya-karya Lesti Kejora dan Rizky Bilan Selanjutnya juga persahabat ya diingatkan kembali Kali ini Om Kevin yang menginformasikan Untuk acara konser musik TKMTG ini akan tentunya segera hadir kurang lebih tinggal enam hari lagi Tepatnya tanggal 19 November sampai 20 November 2022 DJ Expo Kemayoran Lesti Kejora Insya Allah akan hadir akan tampil menjadi bintang tamu Kita doakan semoga Lesti memberikan penampilan terbaiknya dan semoga banyak dukungan langsung di acara untuk mensuport Bunda Lestik Kejora. Jangan lupa persahabat ya, dicatat biar nggak ketinggalan. Biar tidak terlewatkan untuk menantikan acara konser musik TKMTG adel Lestik Kejora yang akan tampil di J-Expo Kemayoran dalam acara tersebut. Jangan lupa juga beli tiketnya, persahabat, ya, biar bisa nonton secara langsung di acara konser musik tak kenal, maka tak goyang. Doakan, support, dan dukung yang terbaik. Itu juga masih menunggu cidukan terbaru berikutnya di hari ini. Happy weekend untuk semuanya. Jangan lupa, persahabat, ya, selalu bahagia untuk kita semuanya. Tetap kompak, tetap solid, dukung karya-karya idola kesayangan kita.